Bila kau pergi jauh, ingatlah aku. Bila ku di sampingmu, peluk tubuhku. Bila kau rindu aku, panggil namaku. Ku datang menemuimu. Oh, peluk erat jasadku, jangan lepaskan, tetaplah sini arungi malam karenanya dirimu belah jiwa belakangku. Selamat nafasku masih berdesak dan jantungku terus memanggil eh, indah. Naik. Iman dan takwamu Yang melukakan Rasa ini Menjadi cinta Kekasih idaman Yang kuharapkan Semoga cinta menjadi nyata anak U uh, Ibuqi ku mencintaimu karena Allah jika dia yang terbaik untukku dekatkan Ingin ku teriak sekerasnya Namun bibir terasa terkunci Sikap dinginmu yang membuat diriku semakin menjauh Kau yang ku anggap jadi pembeda Tapi tak merubah segalanya